Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dan membahas kunci jawaban pada halaman 101, 102, 105, 106, dan 107 pada tema 2 kelas 6 persatuan dalam perbedaan baik, pertama kali kita akan lihat di halaman 101 amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut apakah kata-katanya termasuk kata baku Tulis alasanmu dan diskusikan dengan teman Baik kita jawab Setelah mengamati kata-kata pada bacaan yang berjudul BM, Diah, dan Naskah asli proklamasi Kata yang digunakan adalah kata baku Karena teks tersebut merupakan bukan teks fiksi Jadi ditulis menggunakan kata baku Yang kedua Dengan menggunakan buku EYD Tentukanlah Apakah kata-kata yang terdapat pada bacaan adalah kata baku? Jelaskan jawabanmu. Setelah menggunakan buku EYD, kata-kata dalam bacaan BM BMD dan naskah asli proklamasi semuanya baku. Tidak ada kata yang melenceng dari pedoman ejaan yang disempurnakan, atau EYD. Berikutnya di halaman 102, kita akan menjawab peta konsep BM Diah dan naskah asli proklamasi. Baik langsung saja kita jawab, yang pertama adalah apa? Naskah asli proklamasi yang dibuang ke tong sampah diambil oleh BM Diyah. Mengapa? Karena BM Diyah menilai naskah asli proklamasi memiliki sejarah tinggi. Siapa? BM Diah bagaimana? BM Diyah mengambil naskah asli dari tong sampah dan menyimpannya. Kapan? Ketika ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan. Di mana? Naskah asli proklamasi disimpan oleh Arsip Nasional. Berikutnya, kita akan menjawab di halaman 105. Dalam kelompok berjalanlah mengelilingi halaman atau lingkungan sekolah, pilihlah satu jenis hala tanaman dan hewan, amatilah habitatnya, tulislah manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Nama Hewan dan Tumbuhan Nama Hewan Ikan Habitat terdapat di perairan tawar dan perlautan, manfaat bagi manusia, manusia mengambil dagingnya untuk dimakan Tumbuhan, nama hewannya adalah daun jambu biji, habitatnya ada di daratan rendah, manfaat bagi manusia untuk mengobati penyakit diare Berikutnya kita akan jawab di halaman 106 Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera, mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Jawabannya, setelah merdeka, tidak ada lagi pajak tinggi yang harus mereka bayar, mereka juga mendapatkan harga yang sesuai dengan barang yang mereka jual. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Setelah merdeka, semua orang bisa belajar tanpa harus memandang status sosial. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Berikutnya di halaman 107, diskusikan jawabanmu dengan kelompokmu. Tulislah tiga kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Agar saya berhasil sebagai pelajar maka saya harus belajar dengan regiat, rajin membaca, dan mau berlatih. Berikutnya kita akan jawab di halaman 107 juga, ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Hal paling menarik, apa yang kamu pelajari? Mengapa? Baik yang pertama, manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia Kemudian untuk jawaban pertanyaan kedua, mempelajari habitat dari hewan dan tumbuhan Untuk kerjasama dengan orang tua, kita jawab dari yang paling atas ya Apakah kamu memanfaatkan tanaman dan hewan untuk kehidupanmu? Bagaimana habitat mereka? Sampaikan pengamatanmu kepada gurumu Manfaat tanaman sebagai penyimpan oksigen dan penyerap air. Manfaat hewan sebagai sumber makanan. Untuk habitatnya, habitat hewannya itu di hutan dan habitat tumbuhan, habitatnya bisa di hutan, pekarangan rumah, taman, dan lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.